Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahukah Anda, Rasulullah tidak pernah azan seumur hidupnya? Ini yang terjadi jika Nabi Muhammad melantunkan azan Sahabat seiman, simak video ini sampai habis, supaya tidak gagal paham Pernahkah kalian bertanya kenapa Rasulullah tidak pernah azan meski hanya sekali? Azan merupakan syariat yang disyariatkan Nabi Muhammad kepada kita. Azan adalah amalan yang sangat agung sekali, dan Nabi memiliki empat muazin sepanjang sejarah hidupnya. Tiga di kota Madinah dan satu di kota Mekah. Adapun di kota Madinah terbagi di dua masjid, pertama Masjid Kuba dan yang kedua Masjid Nabawi, sementara di Mekah ada Masjidil Haram. Di Masjidil Haram Rasulullah memerintahkan Abu Mahzurah radhiyallahu anhu untuk menjadi muazin tetap. Dari sinilah Rasulullah mengajarkan kalimat taswib as-salatu hoirum minan naum. Kemudian Rasulullah menempatkan muazin kedua di Masjid Nabawi. Ini pertama Bilal bin Rabah yang disebut dengan Imamul Muazin, imamnya para muazin. Yang kedua Abdullah ibnu Umi Maktum ada pun di Masjid Kuba Rasulullah dan menempatkan saat Al-Kharas. Jadi, mengapa Rasulullah tidak pernah azan, simak sampai tuntas? Pertama, ada panggilan Hayya al-Solah. Panggilan Hayya al-Solah dan Hayya al falah adalah sebuah perintah asal perintah dalam kalimat usul. Itu memiliki arti wajib. Kalau seandainya Rasulullah mengumandangkan azan, Kemudian ada seorang sahabat yang tidak datang ke masjid, berarti sahabat ini telah melanggar perintah Rasulullah. Sementara, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, Semua umatku pasti masuk surga kecuali orang yang enggan. Kemudian sahabat bertanya ya Rasul, Siapa yang tidak masuk surga itu? Rasulullah menjawab, Siapa yang taat kepadaku? Dialah masuk surga dan siapa yang enggan. Artinya tidak taat kepadaku, maka dia tidak akan masuk surga. Artinya kalau sampai tidak datang dari seruan haya ala solah dan haya ala falah yang dikumandangkan Rasulullah, maka para sahabat terancam tidak masuk surga, karena melanggar perintah Rasulullah. 2. Ada kalimat Ashadu Anna Muhammad Rasulullah. Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyuruh manusia. Jika seandainya Nabi mengumandangkan anna Muhammad Rasulullah Yang artinya, saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah Maka nanti orang menyangka ada Muhammad lain 3. Azan adalah syariat yang dihasilkan dari mimpi Alasan ketiga kenapa Nabi tidak pernah azan adalah Karena azan adalah syariat yang dihasilkan dari mimpi Awalnya ketika Nabi hijrah tidak ada cara untuk memanggil kaum muslimin untuk beribadah di masjid. Mereka datang begitu saja ke masjid. Pernah ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah mengomentari hal tersebut dan mengusulkan membuat lonceng. Sementara yang lainnya trompet hingga menyalakan api di bukit. Tapi semuanya dibantah karena itu mirip dengan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Sampai suatu ketika sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab dan Abdullah bin Zaid bermimpi berjumpa dengan malaikat. Dalam mimpinya tersebut, mereka diajarkan lafat azan yang kita kenal hingga hari ini. Kemudian keduanya datang kepada Nabi dan melaporkan mimpinya. Rasulullah pun membenarkannya dan langsung memerintahkan Bilal untuk azan kepada manusia. 4. Azan adalah amanah. Disebutkan oleh Syekh Al-Alamah Izzuddin bin Abdissalam bahwa azan ini sebuah amanah, sama dengan ikomah yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau saat itu, Nabi harus mengumandangkan azan lima kali dalam sehari, bagaimana Rasulullah akan berdakwah, sementara Nabi harus berdakwah ke kabilah-kabilah dan mengerjakan tugas lainnya. 5. Imam lebih utama dari muazin. Imam Syaukani ketika membahas mana yang lebih utama muazin atau imam, maka beliau menjawab imam lebih utama dari muazin. Maka dari itu Nabi tidak pernah azan karena beliau merupakan imam. Imam Nawawi dalam kitabnya mengatakan, sesungguhnya Nabi dan para khulafaur rashidin setelahnya atau ulama-ulama besar setelah para khulafaur rashidin tidak pernah azan, tetapi mereka menjadi imam salat. Karena kesibukan mereka memperbaiki maslahat kaum muslimin sehingga mereka tidak menjadi muazin tetapi diberikan kepada yang lainnya, karena mereka tidak memiliki waktu untuk azan dan menjaga waktu-waktu salat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.